Assalamualaikum mas Bro kembali lagi dengan saya kali ini mau mancing mencoba mancing ikan lele ya kemarin habis banjir katanya di atas itu ada kolam yang jebol coba-coba di sini siapa tahu ada oke eh. Kita tunggu mas bro. Obah obah nih guys jajal di Cipokse, naik gondol. Oke, guys. Hus. Uh. Joss gandos. Lanjut, neh. Mas Bro, tarik-tarik Mas Bro. Kenapa ini? saya kurang meyakinkan mas bro tapi kena ini mas bro sudah duk, duk, duk. uh jatuh mas bro uh jatuh mas bro Uh, Dapat lele, pantap, hush, aduh. Terima kasih. Uh. waktunya sudah siang kita hari -hari di videonya. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, di situ. Dan ini hasilnya. Ketiga, yang satu enggak ke soteng, ya. lumayan buat laut, keluarga dipotong jadi sepuluh.